Dfc dompetnya kembali tong bersama untuk membangun solidaritas kita kedamaian yang cerah, bersemangat untuk satu tujuan yang mengikat tumpu perkumpulan dengan adanya kebersamaan untuk Papua kita ke depan, kita ke depan. Dan tong mulai kumpul dari tambah tung tambah lagi gabung bersama C gak jadinya DFC singkatan dari Down Club yang mengajak kita semua untuk jadikan satu cerita Tanah Papua pasti bisa Mari tong kumpul jadi satu cara boleh dia marus maju maju bersama ke depan sama-sama tong rasakan Papua yang damai dari gunung ke pantai Oke mari tong mulai akhiri sifat bakalai bakalai DFC Membangun solidaritas kita Kedamaian yang cerah, Bersemangat untuk satu tujuan Yang mengikat untuk perkumpulan Dengan adanya kebersamaan Untuk Papua kita ke depan Kita ke depan Mari tongkung bersama DFC untuk Papua. Mari bersama DFC dong fans club kini kembali kini kembali dengan harapan yang besar. Dari sini terdapat belajar arti perkumpulan yang benar. Jadi harus kau dengar sebar meluas. Mari tongrang pula Papua makmur cukup punggul dong fans club menyambangi dengan cukup ada gerakan dengan perlahan cukup membuktikan dengan harapan DFC jelas ada untuk ke depan DFC kembali tong bersama Untuk membangun solidaritas kita Kedamaian yang cerah Bersemangat untuk satu tujuan Yang mengikat tongku kumpulan Dengan adanya kebersamaan Untuk Papua kita ke depan Kita ke depan